Saya sadari setiap hari hal pertama yang harus kita bangun. Bahkan setiap pagi, pembukaan hari itu harusnya adalah mesbah doa. Kehidupan doa itu harus dibangun dengan sungguh-sungguh, karena tiap hari sangat mungkin kita bertemu dengan kekekalan Kita kan nggak pernah tahu, mana ada sih orang yang rencana, kalau Bapak, kalau alam memanggilnya, kecuali kalau dapat sakit misalnya, sakit yang parah, Lalu sudah bisa diprediksi, itu pun kan waktu jamnya kita nggak tahu. Yang pasti sehat atau sakit, semua orang tidak akan pernah menebak kapan hari dia akan bertemu dengan kekekalan. Karena itu jangan bangun sesuatu yang fana, itu nggak akan kita bawa. Tiap hari itu pastikan apapun yang Anda dan saya lakukan, itu ada nilai kekalnya. Dan dari semua yang kita bisa lakukan yang bernilai kekal, ada satu yang...